karena gua rafika biang gamer paling jago sedunia ya guys ya <laughs> pede aja dulu masalah menang apa kagak ntar aja ya kan sombongin dulu sok-sok anaknya dulu kita coba peruntungan kali ini kemarin terakhir kita ada di level ini ya ini level yang sangat sangat-sangat-sangat mudah ya guys ya langsung aja awal awal nyawanya berapa ya? Tiga kalau salah deh. Tuh jago banget gua. <laughs> Belum apa apa anjing Oke, nih lihat ya. Ah. Lolos gua membantu sialan ini mah. Santai aja. Kue banyak kupu-kupu di sini ya. Banyak tamu apa? Jago parah gua. Asli jago banget. <tuh> Dapat nyawa lagi. Tuh jadi empat nyawa gua. Gokil nggak? ada batu lagi ayolah, woi, gua tantangin ini lo nih turun aja sekarang nih, nah, udah mau, gua lari, <laughs> jago jagu parah gua, jagu parah gua. asli, asli jago gua, asli jagu bot, bisa-bisa santai, nyawa gua masih 3, slow aja weh level ini harus menang gua bisa slow nih ya tuh ya, elah, segitu doang lu batu yang kedua ini nih, yang kurang ajar nih keselimbang anjing Begitu nah, langsung dari ulang lagi kita belum dapat cek. Ini dibutuhkan konsentrasi yang sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat luar biasa tinggi ya guys ya. Ih. Ih. Kenapa sih ya? Padahal itu di jauh. Gue udah lompat Masih aja kena Anjir. Dia tuh gak bisa lari cepet ya Bisa gak sih? Lari cepet bisa gak sih? Oh digituin kali ya Ininya pagar kayu itu ya Kita film Muter-muter itu ya Bisa gak sih? Kita coba lagi ya guys ya tetap putus asa dan jangan semangat ya itu makai kata-kata siapa ya? kata-katanya pas, kita nggak boleh ya kita harus tetap semangat, berusaha terus walaupun mainnya tolol, kita harus tetap semangat. nggak bisa jadi gitu aku pikir bisa. Hai, Coba anjing nih nih larinya pelan banget ya Yang ini gampang karena nggak ada pagar pager sialan itu Tapi nanti bola yang kedua hai, hai, hai, hai, hai, hai, bertambah lagi tuh Tiga tetap Gua oh, padahal udah lompat loh lihat nih kalau kalo percaya. Tuh Gua oh, salah apa nah, Gua ngas mati Gua ngapa-ngapain loh Gak bisa lari cepet apa ini Gak bisa lari cepet loh jurusnya udah muter-muter lari nggak kenceng anjing gembel berarti nih. rubah, rubah anjing lah ayo dong bantuin gue dong, Tenang dong. jangan malu-maluin gue tadi udah opening pake gamer paling jago sedunia anjing wah gila ayo, ayo, bisa bisa Tidak. Akhirnya, cek poin coy. Nah, yang ini kurang ajar juga nih. Bisa lah, selau jago buat gua kan? Ah, apa buat kata? Woi, gue nggak penyangkut lo. Woi, <tuh> Aku harus tangan, kayaknya ya selau menang ini gua tenang aja Tuh. ya elah ada apa-apanya ini mah hey, eh kenapa nyambut disitu anjing anjing nyawa gue tinggal habisnya ah, nyawa gue lagi masa ya kalah sih nggak mungkin dong gamer paling jago sedunia dunia masa kalah nggak mungkin dong harus menang lah cuy Gila -gila. Ngeribet, ngeribet. ya allah beginian lagi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 lem tuh kita kalau kelaman di situ tuh, iya kan benar gua kan. Dan ikan ini tuh kalau kena mati kita, guys, okay. gak masalah sih. Ah kan, benar kan, meninggal, game over. Tentinya nah, lah, selau, ya gue. gokil, gokil, gokil, next level, next level weh, baru mulai gue dapet topeng Cuk, jago gue ya asli dah kacau jago, parah nih ini ikan kalau kita kena ikan ini kayaknya meninggal dah. ini soalnya ikan sialan ya guys ya ini ikan bunch tuh udah jalurnya lewat daun cobalah itu daun apa coba ini daun talas ribet jalurah, ya, hmm, dikit buat lagi dapat, ya tuh, oh, dapat oh ya enggak jago tenang-tenang itu tadi gue bercanda ya guys ya bercanda gue itu kenapa sih ya anjingnya ma? emosi sih? main gimana emosi gue bukan senang gue tenang gue jago gue Tuh, oh, jago bener Wah, kacau Kita kalau dapat mangga 100 dapat nyawa tambahan ya guys Ya, otomatis oh, Nyaris ya. banget gitu Udah Lumut, licin, jadi mundur lagi Harus maju terus Cek dong, cek koin lah Sekil, jago buat gua, parah udah mana topeng gua udah tinggal lagi gua panik enci kok gitu caranya kalau kita pencet bomnya tiga, hitungan ketiga baru meledak Oke, okay. kalau kita muter-muterin, langsung meledak Ah, gampang banget ini mah, kacau Jago buat gua parahnya Aduh, dapat lagi nyawa tiga Jago buat gue. Hei, gak bisa lu Cek poin lagi, cu Oke, gue parah-parah. Cek poin lagi, cu Kenapa jadi deket ini Kan jadi makin gampang gitu ya, gue makin kelihatan jago. Gue kacau-kacau. Ini kurang ajar nih, yang begini-begini nih.